Jalan petik jam dua Berarti kalau di Jakarta jam dua satu empat delapan. Sepi. Lo, Bali udah bisa dikunjungi belum sih? Udah banget berlibur. Udah banget. Tapi tentunya dengan protokol kesehatan. Yeah jaga jarak, pakai masker. Masker. Kalau kalian kesini sini, sama aja kalian bantu pariwisata Bali bangkit lagi setelah pandemi. Iya. Yeah. Bantu. Karena belum banyak warga asing yang datang ke sini. jadi bergantung sama wisatawan domestik, iya betul sekali. Macam kita, wisatawan domestik datanglah ke Bali, bantu segala sektor. pariwisata ini jadi Bali, kasihan banget karyawan-karyawannya. Banyak yang di rumah, kan? Bahkan ada yang dibayar gajinya per hari, harian. Iya betul hari yang sepi ya tuh sepi jalan tengah Kalau lurus ke sana tuh bisa ke Mexicali. Kang, ingetnya di Hotel Jambulu, Ocean Seminyak, Mimi Maret 24, hour yang sudah hengkang dari Bali. Waduh, ada jaring. Yuk, ada jaring lagi. <laughs> tadi gue bilang di seberang, ternyata di seberang yuk, sedang yuk takut dia gue nih lihat <San> lewat dobi, <dulu>, tampak nyapas <San> jambu logo. kaget gue, Mungkin baju jalan sini <gih> di ujung gue akan tuh, jom sini ini ya, sepi banget kan, ini biasanya hangat banget sepi bos ya yeah. asap mulut <laughs> tadaaa push down thank you bye yeah. see you tomorrow yo masker ala-ala rumpur kali ya <laughs> ruang kamu tempat ngopi alat-alat syuting piala gong oleh-oleh peralatan peralatan so eting gelap ya Oh. kalian kamar mandinya, <tapi> <tapi> tempat modal. Ya sudah, ya. gue bingung mau ngapain lagi Bye-bye